ro'el ni adalah ruwap-ruwam semua ajarik-ajarik yang ada daripada Nabi Adel Sapaqoroso yang terakhir sekarang ni ruwap semua reka-reka-reka ini reka, reka, reka. semua walaupun isi ada relatif kereng apa tu? cerita kalau orang Melayu kita dia panggil bari tapi bari-bari ni benar yang dongeng-dongeng saya royak tu cerita nak u jadi gham mudah-mudah katanya Allah taala royak ha nabi musa nabi harun nabi ad nabi nuh nabi tu nabi ni nabi tu setengah quran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 ولا تكونن من المشركين ولا تدعوا مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون Ayat 18 ni, sampai 18-18 Akhir surah Al-Qasas Dan engkau wahai Muhammad Tidak pernah berharap Supaya kitab Al-Quran ini Diturunkan kepadaMu. mu Kemarin kita sudah pun bicik ayat ni Nabi Tak biasa telitah katanya Kroen nak turun kepada dia Tapi alamat-alamat Tano tano katanya dia nak jadi rosu tu memang ada sejak daripada awal lagi. Masa dia budak-budak lagi. Ada paderi nak buat oghe Kristian besogoyak kepada Abu Talib katanya budak ni akan jadi pemimpin dunia di suatu hari nanti. Patu majub banyak lagi alamat-alamat yang menjadi anu tanda bahawa nabi adalah seorang rasul. Tapi nabi sendiri dia dia tak ada duk tak katanya Qur'an ni Allah Taala akan buat urung kepada dia dalam bentuk kan sikit-sikit sikit mengikut keadaan yang berlaku tetapi ia diturunkan kepada muhonya sebagai rahmat dari Tuhanmu Nabi tak ada biasa ngaji dengan siapa-siapa tak ada berguru hikmat yang Allah Ta'ala buat Nabi tak pandai menulih tak pandai baca dia lah panggil untuk nak jadi Nabi itu terima kera, eh? dengan dengan Penuhnya Kepercaya orang terhadap dia Katanya dah dia Tak ada guru Tak biasa ngaji daripada mana-mana Lepas tu, tak pandai menulis Tak pandai baca Ambil surat Mari baca Dia tak pandai Sebab tu apabila Kro'el er tu Hewak turun kepada Nabi ni Orang Dapat hidayah pada masa tu Dia yakin Lalu, Katanya dah Nabi Dia tak pandai Nak gerekok tulis sekok benar ya dengar daripada siapa-siapa yang ngaji kedak daripada orang tua orang ni ada benda ni boleh boleh pat hanti ya panggil boleh tahu tau katanya nak gi ang kok tuang kok ni tak leh tapi habdullah alim sangat sekali rahmatan min rabbik sebagai rahmat daripada Allah Subhanahu yang Allah buat turun qra'ah melalui Malaikat Jibra'i sikit-sikit-sikit lepas baca anak hari pula Nabi baca sendiri dan Malaikat Jibra'i mari duduk muda rasah sekali dengan Nabi baca Nabi dengar Jibra'i dengar Nabi baca Nabi baca Jibra'i dengar terutamanya di dalam bulan Ramadan yang berlaku banyak sekali hampir tiap-tiap malam Nabi duduk dengan Jibrail untuk tadarus al-Quran. Pastu hok lain daripada tu Nabi baca sendiri terutamo baca dalam solat maghrib. Oh ye, yeah. Nabi baca kadang-kadang ulang hok tuna, ulang surah lain, ulang hok tu ayat tu ayat ni dan sebagainya. Pastu tak tak terlupa. Ha ni bisik yang tu habui kepada Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum. Ia tak terlupa. Kita ni kera'e tak tangi. Ngapa-ngapa-ngapa ngapa, ngapa, ngapa surah ni. Terlupa. Cacuk dengan surah ni. Sebab apa? Ayat ia nak surupa. Tapi Allah tak ada bui kepada Nabi dan para sahabat kera'e tak ada tangi. Tak ada tipim pada waktu tu. Nabi tinggimu daripada muluk Jebra'e. Nabi sapa kepada sahabat pun. muluk ke muluk. Ingat. Masya Allah Lepas tu jadi pengajar Jadi Ajar yang paling besar sekali Kepada umat Mada dengan sebuah Kro'ay Kalau kita tengok Ambil Kro'ay sebuah kecil ya Tapi Masya Allah Dari dunia sampai ke akhirat Ni kita kecil mudah-mudah Jadi Gambar katanya Pada dengan sutih Bapa Kro'el tak boleh jadi banyak-banyak-banyak banyak banyak butir, boleh 30 orang misal tu. Barulah cukup dengan apa? Dengan umat yang maju, ada teknologi, ada tu, ada ni, ada tu, ada ni. 30 butir? Padahal ya kali Tapi bapa boleh sutir itu Bermaknanya, Kro'el ni adalah ruap-ruam semua ajarin-ajarin yang ada sejak daripada Nabi Adel. Sampai keroso yang terakhir sekali ruwap semua reka-reka-reka-reka Hanis semua walaupun isi ada-ada dari tu kereng apa tu? cerita kalau orang Melayu kita je panggil bari tapi bari-bari ni benar yang dongeng-dongeng saya royak tu cerita nak jadi gamar mudah-mudah katanya Allah Ta'ala ha. Nabi Musa Nabi Harun, Nabi Adek Nabi Nuh Nabi tu Nabi ni Nabi tu setengah keraja eh apa namun ni kalau kita buat soalan apa namun lah tu hai duk cerita banyak duk -oh. tu hai tak tahu katanya dunia nak maju orang nak duk lagu tu lagu ni lagu tu lagu ni adanya kemajuan yang manusia pikir banyak -oh. tapi apa keraja duk Nah tu gitu. duk kecik utah Tak keceh kau teknologi maju-maju. Berarti katanya kera'i. Mai tan samai. Tak. Sebab setiap kali apabila dibacakan akan Al-Quran. Walaupun kita hidup di dunia yang pesak. Yang maju sekarang ni pun. Walaupun sikit lagi. Dah tahu apa ribu tahun misal tu. Manusia akan maju kau akan mundur kau. Kau dunia akan merosok kau lagu mana kita tak tahu tapi quran tetap menjadi kitab yang digunu oleh setiap orang bukan untuk orang Islam saja dah bahkan orang kafir pun boleh guna quran dan kena benar orang kalaulah tiap-tiap orang pakat kembali semula kepada quran pakat ngaji quran reti quran ngapa quran dan sebagainya ni adalah rahmat dari tuhanmu maka tuhan peroya saya baca dah ayat ni kemarin tapi dia berasa terlekat berasa tak habis supaya minta maaf dah supaya kita kehak tak habis dia berasa dia ada lagi klik-klik dia baca ada tafsir pulak baca orang tu baca orang ni Masya Allah dia berasa katanya kena-kena sapa lagi belah lah kita baca ayat dia ayat katanya akhir surah Al-Qasas tapi ia adalah suatu kebaikan kepada kita kalau sekian yang kita pakak-pakak dengan tupok tambah dan sebagainya Tu pun raja Fala takunanna zahiran lil kafiri Oleh itu, janganlah engkau menjadi penyokong bagi orang-orang kafir Terutamanya dalam tafsir raja Mung jangan jadi penyokong bagi orang kafir hok duduk menetek mung Supanya juga dengan kita pada zaman sekarang ni Kita tahu katanya orang kafir tu Dia tak ada duduk sokong manun Ataupun dia duduk menetek Islam Lata-lata kita duduk tolong, duduk bantu dia jadi apa dengan dia Padahal adalah hati dia Glegok Beci kepada orang Islam Dan Nak khena Islam Dan tafsir katanya Ay mu'inan Fala takunan nazahiran Ay mu'inan Artinya jangan kamu jadi pembantu Penolong Lil kafirin Bagi orang-orang kafir lagu mana? Dia tafsir. Walakin <tuh> fariqhum. Wanabithhum. Wakhalifhum. Hendaklah. Engkau ke apa? Becek. Pelik tua daripada orang kafei. Paling belakai daripada dia. Menyalahi daripada dia. Maknanya jangan hidup supo, Jangan hidup. Apa? Nampak kelompok dengan orang kafei. Kafei buat gapo kita buat. Kita buat Ini. ning Ajar dia kerajaan royak kepada nabi tapi nabi mana no, nak pergi kelom-kelu dengan orang kafe tak ada tapi royaknya royak kepada ummah royak kepada kita semua sampai hari kiamat we when we are kita semua alhamdulillah lagi wala yasuddunnak an ayatil lahi ba'da id unzilat dan janganlah mereka yang ingkar dapat mengaluhmu daripada menyampaikan dan menghalangmu. Dan janganlah mereka yang ingkar. Maknanya orang-orang kafir, hidup menetek. Dapat menghalangmu daripada menyampaikan dan beramal dengan ayat-ayat Allah. Sesudah ia diturunkan kepadamu. mu. Maknanya, muh kena cari jalan, lagu-lagu mana, kera'i -kera ni kena wisapa kepada, telinga manusia. Itu gitu. Sebab tu orang yang ada jiwa, orang yang ada jiwa bersih, lagu-lagu mana, dia nak sapa juga, kera'i -kera kepada orang. Dia tak boleh duduk. Kalau, kalau, kalau, ajar kera'i -kera ni, orang tak tahu, padahal dia tahu dia tahu habis cakap tapi nak buat kan nak usapah nah itulah kalau kita tengok dia setengah-setengah orang hak kena igak duk dalam go Masya Allah tu bik go Kera -kera dia tafsir tulis sudah walaupun tak ngajar dalam go pasang ramah-ramah tapi dia tulis salah satu ni saya misal dua orang dah orang atas muka dunia ni yang saya tahu lah siapa tahu lebih pada tu Allah alam tulu -tulu tu lah tu tu Iaitunya Sayyid kutub Orang mesin Tulis kerajaan -kera masa kenaigak duduk dan leguk Orang yang pergi ziarah dia pun Ambil ketah kosong Masa pergi ziarah Weh kalah, weh ketah kosong Lepas tu bagi ziarah semula Sayyid kutub ni bui, hok dia tulis Kepada orang yang menghidup ziarah Jadi one pen Carahan ziarah Mari pak Dia mahu wikhetah Hak ha, ha, ha, kosong Kawai wikhetah Hak kawai tulis Siap dah Lagu tu lah Masya Allah Tubik mari Namanya Fi zila Quran Orang okay, yang terjemuh Jadi bahasa Melayu Namanya Di bawah Naungan Al-Quran Orang okay, yang terjemuh Jadi bahasa Melayu Namanya Sheikh Ustaz Yusuf Zaki Orang okay, Kelaten Tubik mari Berapa jilid antu nak no? ayat katanya ditulis dalam leguk. Seorang okay, lagi orang okay, hak menulis dalam leguk juga iaitu nya Abu Ya Hamka. Iaitu nya dia tak ada ngaji doktor tak? tapi diberi darajat doktor sehingga dipanggilnya Doktor Hamka Indonesia. Namanya Haji Abdul Malik Karim Amrillah. Rekah Namanya Haji Abdul Karim apa Haji Abdul Malik Karim Amrillah rekahnya Hamka nama dia tu juga dia terima kasih dia katanya mujurnya Allah taala takdir dia kena igad duk dalam legok kadi ke apa tu kadi sumpah antara saya Utuk dengan kadi hak Hamta iaitu nya kadi kanเมือง sebab tak percaya dengan kerajaan yang perintah secara zalim tak ambil islam hamka duduk di dalam gok pun tulis tulis tulis tulis tulis tulis, tulis. sehingga tafsir dia dicetak dan dibaca oleh orang ramah sehingga siapa katu pak kita pun alhamdulillah namun tafsir tu iaitu nya tafsir azhar tulis tubik jadi beberapa jilid saya tak ada katu ni nak ayat katanya Orang ada jiwa. Jiwa bersih. Dia nak sabar juga. Ajak-ajak kepada orang. Walaupun dia goyak. Dia hurai dia. Gapo. Lepas tu. Kita kiyah daripada orang ni. Orang ngajak ro'el. Guru-guru ngajak ro'el. Allahu Akbar. Setiap orang ni boleh kata okay, Anak murid kepada guru Yang ada mengajar Al-Quran Boleh jadi guru tu makpak kita Boleh jadi guru yang mengajar Al-Quran Daripada abatah saja Ya lah lah kau tu Orang ada jiwa bersih Ya waksa senang mengajar Al-Quran Kepada orang Kalau kita tanya gaji berapa kok Tak ada gaji ni Saya diingat guru saya mengajar Al-Quran Dia minta saya so, zakat fitrah hak hak setahun sekali tu wik dia lah dia mitok sebab apa? dia tak ada di hijau apa? mitok zakat fitrah setahun sekali tu eh? tapi ngajak kera'an hari, hari, hari hari, hari, tak ada begitu begitu. nak no, huay kita mitok dengan dia nak ngaji kera'an dia kata mari tengok ni nak no, no, ayat katanya wui peluwe wui masa kepada kita Allah Akbar. Ninilah tu ayat katanya dan janganlah mereka yang ingkar dapat menghalangmu daripada menyampaikan dan beramal dengan ayat-ayat Allah sesudah ia diturunkan kepadamu. Ninilah orang yang ada jiwa bersih jiwa mulia ni. Dia noknya nampak hidup di dalam cara hidup orang Islam at-taqabmin. Pak kita apa lagu tulah eh? Saya tengok kepada masa Cukup ke ni. Tak ada nak hurai kat siapa habis. Tapi itulah. Kepada kita semua. Nak ayat katanya hidup kita ni kena buat jadi gelomok. Buat jadi supaya nak ra'u tulur. Nga kera'u. Tak boleh becek. Siapa mati, siapa kat akhirat. Duk di dalam syurga pun nak wui kera'u tolong kita. ila al jannah. Bawa orang itu ke syurga. Atau kita kita nak tu. Alhamdulillah, nah walaupun tak habis lagi boleh jadi esok lusa. Saya berat tahu tak ni? Tak tahu katanya nak habis bila. Doktor baru ni belum pada nak rayit, belum habis Ramadan. Doktor tanya, habis ke Tak habis juga. Tak apalah, takdir Allah Subhanahu Wa Taala nak habis bila walaupun seayat dua ayat pun kalau dia tak habis, tak habis. Dok panjang sebab dok hurai mengikut apa yang ada di dalam tafsir Lepas tu, tafsir tafsir hak saya dak baca kok dalam dalam komputer tengok kitak-kitak hak duk ada kita dak baca baca baca baca mari duk hurai wo jadi tupuk tambah di atas ni wallahu a'lam wa ala wa wa warahmatullahi wabarakatuh